Kehadiran haters untuk para artis kini memang telah menjadi fenomena tersendiri. Haters yang dikenal sebagai pembenci artis ini memang biasanya punya komentar-komentar pedas. Bahkan terkadang kelewat batas terhadap para artis. Ada artis yang tak mau ambil pusing dengan kehadiran mereka. Namun ada juga artis yang merasa sangat terganggu dengan para haters. Bahkan ada beberapa artis yang sampai menjadikan haters sebuah kasus hukum. Tak jenak dengan kehadiran haters, sepertinya dirasakan juga oleh Fadlan Muhammad. Presenter tampan itu baru saja menangkap seorang haters cantik yang berhijab. Fadlan dan Dira Firna memang sempat didera kabar-kabar tak sedap seputar rumah tangga mereka beberapa waktu lalu. Merasa gerah, akhirnya Fadlan berniat untuk mencari hingga ketemu haters yang kerap melayangkan fitnah terhadap dirinya dan Lira. Beberapa waktu lalu di akun Instagram miliknya, Ed Fadlan Muhammad. Ia memang sempat membuat sebuah sayembara untuk para netizen agar membantunya mencari haters yang ia maksud melalui akun Instagramnya. Fadlan meminta bantuan para netizen dengan memposting informasi sebuah akun bernama harta Sti yang ia tuding sebagai haters. tak tanggung-tanggung. Fadlan memberi iming-iming uang sebesar 5 juta bagi siapapun yang bisa memberikan info mengenai akun tersebut, berikut caption yang dituliskan oleh Fadlan. Halo teman-teman. Kami lagi nyari pemilik asli akun T ini yang sekarang berubah menjadi @oceanview103. Berikut data dirinya. Buat yang beraskes informasi akurat, KTP foto dan data akurat, silahkan dom. Kami menyediakan 5 jet rupiah, jeng takut data si pemberi info akan dirahasiakan. Kenapa kami cari akaun T ini? Dikarenakan akaun T ini kami anggap sudah mengganggu, menyebarkan fitnah tanpa henti. TDK berhenti hanya dan diblok di IG si, dia fitnah di IG Lira juga dan diblok juga, tetapi masih bergerilya menyebar fitnah di IG lain. Semua komentar yang dia berikan adalah fitnah yang menggiring pada pencemaran nama baik serta jatuhnya harga diri, tak lama setelah pengumuman yang dibuat oleh Fadlan tersebut. Akhirnya pelaku yang ia maksud tertangkap juga, meski begitu, ternyata Fadlan tak ingin buru-buru mengambil langkah hukum, ia justru memberi kesempatan kepada haters tersebut untuk meminta maaf. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan data lengkap Anda. Nur Hadi saya sudah menyimpan data lengkap Anda, alamat, beserta data lainnya, termasuk suami Anda. Saya akan membuka kesempatan Anda menyesali dan meminta maaf atas semua fitnahan Anda karena jelas Anda tidak kenal siapa saya dan Mbak Lira. Jadi semua yang Anda bilang, fakta, tentang kami adalah fitnah. 1. Saya menuntut Anda untuk membuka IG Anda agar bisa kami lihat. Serta tag dan mention ke saya dan Mbak Lira permintaan maaf resmi Anda. 2. Posting permintaan maaf resmi tersebut di akun TIG Anda yang asli yang selama ini Anda gunakan untuk memfitnah kami at oceanview103, bukan IG palsu yang baru dibuat at hartasti. Kami tunggu niat baik Anda tersebut atau dengan sangat terpaksa kita berlanjut ke cyber crime kepolisian. Kami dapatkan dari dua sumber yang akan kami DM. Terima kasih. Unggahan ini pun mendapat respon positif dari Netter. Banyak yang mendukung tindakan Fadlan dan meminta pesinetron tampan ini untuk tetap bersemangat menghadapi haters. Rajin amat tumba. Segala fitnah artis, gak apa mas Ed Fadlan Muhammad Ngurangin dosa, isabar aja, tep semangat, ujar Netter ini. Alhamdulillah akhirnya terungkap semuanya, semangat Mas Ed Fadlan Muhammad dan Mbak Lira Firna, seru yang lain, pelajaran uteg semuanya ini. Untuk Bang Ed Fadlan Muhammad dan Mbak Lira Firna SM masjid Keluarga Isamawa, Ibu Netter ini, sementara itu dari penelusuran tribun solo.com.